Pertanyaan yang direct ya Pak Jarot saya sudah pola nafas cukup lama, cukup rutin, ikutin pola hidup sehat dalam arti dietnya, setiap webinar eh, makan minum baik Pak Wuruntu, Pak Ibu Elisabeth Subrata, mulai-mulai diikuti, tapi kok sepertinya perbaikan atau proses kesembuhannya pelan sekali. Oke, saya kasih jawaban yang pertama. Kalau berdasarkan teorinya, Detrick heart ya itu adalah namanya lima level kesembuhan. Kita dalam kondisi tidak fit, tidak sehat atau sakit, apapun jenis penyakitnya ya, pola hidup sehat itu sebenarnya semua modul untuk semua penyakit. Tapi pola hidup sehat juga bukan obat ya, namanya juga pola hidup ya. Maka kesembuhannya itu lama ya. Kenapa lama? Karena yang diperbaiki metabolisme, metabolisme bagus menjadi regenerasi selnya baik. Regenerasi sel baik, kalau bahan baku yang dimakan baik, seperti yang dijelaskan dalam modul pembukaan regenerasi sel, ya. Sehingga sel-sel yang baru kualitasnya bagus, maka kesembuhan terjadi. Itu bisa tiga bulan, bisa enam bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Maka kalau mau dikombinasi, lepas obatnya pelan-pelan, ya. -pelan. Tidak usah buru-buru. Seiring dengan misalnya tekanan darah makin rendah, makin rendah, nggak tinggi lagi. Obat penurun tekanan darah dikurangi pelan-pelan. Diabetes gulanya makin stabil, makin stabil obatnya kurangin, kurangin, kurangin. Itu namanya uh, bertahap. Karena kesembuhannya juga bertahap ya obatnya bertahap ya. Karena lewat uh, metabolisme yang diperbaiki, regenerasi sel yang juga diperbaiki. Termasuk juga olah nafas, olah nafas, ketenangan batin itu lebih fokus pada keseimbangan hormonal ya. Sebenarnya Wim Hof sendiri, itu ada Wim Hof yang seperti kita pelajari, kita sebut Wim Hof, dia ada main fokus. Cuma main fokusnya Wim Hof ini nggak di-upload di YouTube. Yang sebenarnya, karena itu kelas berbayar dan mahal. ya. Nah, main fokusnya Wim Hof itu serupa dengan yang saya ajarkan dengan namanya body scan, olah nafas citra diri, olah nafas gambar diri, personality, ketenangan batin, ucapan syukur, dan seterusnya. Itu serial yang namanya MBSR, MBCT. ya. Nah, itu menyasar adalah sakit-sakit yang banyak dipicu oleh ketidakseimbangan hormonal. Saya apa saja? kalau belajar mengenai hal itu sebenarnya hampir semua penyakit juga awalnya dipicu ketidakseimbangan hormonal. Mau kanker, mau autoimun, mau diabetes juga disebabkan hal itu. Maka yang menurut saya terbaik adalah kombinasi di mana pagi hari Wim Hof, malamnya serial-serial yang seperti meditasi, apapun alirannya. Tapi saya mengajarkan alirannya John Kabat-Zinn. Nah, bicara kesembuhan maka hal ini sebenarnya kira-kira menurut menurut Dr. Klinghardt ya penelitiannya dia itu kira-kira 15%. Makan, minum, diet itu kira-kira 10%. Tentu plus minus ya. Jadi itu diet ini, diet itu, makan ini harus begini, masaknya begini, jelimetnya minta ampun, malah bisa bikin pusing gitu ya dampaknya 10%. Lalu meditasi, olah napas, akupunktur, pijet segala macam itu dalam kelompok namanya energi tubuh ya kalau makan minum tidur itu badan tubuh fisik ya 10% yang ini 15% ya tapi yang lebih tinggi dari itu adalah dampak pada kesembuhan adalah ketika masuk di mental healthy ya seperti damai sejahtera sukacita berpikir positif konsep hidup tujuan hidup nilai hidup maka saran saya bagi yang sudah ikut lama kok enggak sembuh-sembuh gitu ya sembuhnya pelan banget termasuk tadi misalnya kencingnya berkali-kali gitu ya. Nah, coba mulai sekarang perhatikan modul-modul yang berhubungan malah tidak berhubungan dengan fisik. Kalau saran saya nih, misalnya punya 30 WA grup. silahkan keluar 25 WA grup, sisakan aja pola hidup sehat. Bahkan mungkin ada diabetes, keluar aja dari WA grup diabet gitu ya. Kebanyakan chat Anda tidak tahu teori ini, teori itu, kebanyakan pusing malah gitu ya. Uh, WA grup Bapak reuni, teman alumni, sekolah, tetangga, live aja semuanya. Lalu anda coba puasa gadget dengan cara begini. Ya, pokoknya mau uh, zoom lihat YouTube-nya, ya nyalain. Kasih tahu adik, kakak keluarga, kalau telepon, kalau WA jam 12 belas siang, ada oh, satu jam. Nah, habis itu simpan aja gadgetnya, dimatikan, di off, bukan hanya di silent, taruh di laci, gitu ya. Kenapa? Saya membandingkan dengan mereka yang ikut camp, ya tujuh delapan hari, paru-paru basah, kerendam air, hari kelima uh, karena ada cairan yang harus disedot setiap dua ya, minggu sekali, ngomong aja udah suaranya pelan, itu pun sambil batu batu lancar lo ngomongnya, lo ngomong lancar. Ya ini belum ke rumah sakit, saya sarankan sih ke rumah sakit dicek ya, siapa tahu udah kering gitu. Tapi dari nafasnya bisa nafas panjang, bisa ngomong lancar. Karena waktu camp itu HP disita ya, jadi selama ikut camp kesemuan holistik delapan hari HP disita semuanya ndak boleh lihat HP. Gimana kalau ada yang urgent keluarga semuanya dikasih tahu ini nomor HP panitia. Silakan wa panitia nanti panitia lihat memang urgent ya baru dihubungkan pas jam istirahat nih ada berita ini kamu bales. gitu ya. Jadi puasa gadget. Semuanya apa sih tujuannya supaya fokus. Nah fokus pada apa? Fokus terutama pada dampak kesembuhan batin pada kesembuhan badan di mana menurut Dietrich Klinghardt itu lebih tinggi lagi bisa 20 25%. Belum lagi ketika naik ke atas ya berhubungan dengan kuasa yang lebih tinggi karena memang Dietrich kan bukan buku rohani ya tapi kalau itu diterjemahkan secara agama ya hubungan dengan Tuhan-Tuhannya masing-masing. Makanya coba yang mau dapat speed kelebihan kecepatan kesembuhan malah simak modul-modul saya ya yang sudah di WA grup lama ya karena kalian kan banyak yang tanya malah yang sudah lama di WA grup simak yang kayak inner healing luka-luka batin olah nafas Citra diri ya itu sehari bisa dua tiga kali VimFox-nya sekali-sehari cukup pagi hari aja pas praktek bersama ini atau kalau nggak ikut praktek ya lakukan sendiri bi nya satu hari sekali cukup selebihnya karena bimbok ini pada metabolisme. Metabolisme berarti aspek fisik atau energi. Fisik dan energi digabung ya 25%. Nah, 75%-nya lebih ke aspek hati, pikiran, perasaan, kehendak, mental, iman, keyakinan. Itu semuanya lebih berdampak pada kesembuhan. Seperti saya dulu lepas kacamata, sembuh dari alergi, saraf kejepit, dua lumbar dalam sekali enggak pakai olah nafas, enggak pakai diet. <laughs> ya, simak aja. Ya, yang sudah dipost di WA Group yang namanya Soul Healing and Miracle ya simak si yang seperti seperti itu ya maka saya percaya karena saya ngalami apalagi makin ikut ikut camp yang Ibu Sinta adakan saya baru dua kali jadi narasumber ya itu lihat proses kesembuhannya gitu padahal dari dulu juga udah tahu tapi tambah yakin gitu loh ya, tambah yakin nih bener loh kemarin ngomong suaranya nggak jelas batuk-batuk ini lima hari hari kelima ngomong teriak bersyukur wah bisa lepas gitu ya nah kalau nanti di YouTube-nya lainnya pasti akan dipakai di grup juga ya dia kesaksiannya dia mengalami percuma dengan Tuhan itu intinya dia ngalami. selama ini dia beragama bahkan selama ini dia beragama dia pelayanan dia berniob sofar loh tau sofar kalau di gereja tuh yang pakai tanduk gitu, doa syafaat kurang apa lagi, kurang merasakan bahwa Tuhan di dalam dirinya ketika rasa iman itu kuat sekali, ya sudah namanya Tuhan tinggal di dalam kita masuk tubuhnya yang adalah tubuhnya baik Tuhan istilahnya ya, nggak ngalami kesembuhan yang enggak, kenapa? Karena terhalang sama jiwa. Kalau pakai ilmu energi Ya, energinya ada di dalam, di dalam kita sebenarnya energi itu. Ya. Tapi enggak ngalir, enggak lancar, makanya sampai meditasi supaya dungguan itu kan supaya lancar, energinya habis, supaya dipenuhin lagi gitu ya. Padahal sebenarnya ya kalau bicara mujizat atau kuasa atau energi, apapun istilahnya, di dalam kita ada, tapi tersumbat oleh emosi. Seperti misalnya tadi yang bangun tidur berkali-kali, ya perlu cek ke dokter sih ya jangan-jangan ada masalah dengan kandung kemih gitu ya. Tapi kenapa dong keminya bermasalah gitu ya? Ya kalau bicara mengenai kesembuhan, lewat kesembuhan luka batin, ya banyak sakit itu karena ada sumbatan-sumbatan energi. Apa itu sumbatan energi? Karena sumbatan emosi. Ya, nah makasih mak nanti modul-modul yang seperti itu dan coba aja ya dipraktikkan ya. Kalau nggak dipraktekkan kan nanti ah gitu ya begitu fokus pada modul itu udah dietnya biasa-biasa saja. Kalau saya kan nggak nggak cerewet banget soal diet ya, ya tapi ya dipanggil juga Elisa Subrata, Pak Bobo Runtuh, untuk ngajari yang sehat tuh makanan begini-begini. Nggak -begini. ketemu nggak apa-apa ya. Saya namanya panci, alat-alat masak pengaruhnya berapa persen sih? Kalau terlarut misalnya gitu berapa dikit sih? Yang penting kan sekresi tubuh lancar ya kita makan yang ada kotor-kotorannya kan tubuh kita punya sistem sekresi. Ya. Apa itu sekresi? Pembungan racun. Lewat keringat, lewat kencing, lewat BAB. Selama sekresinya lancar, karsinogen pun masuk, keluar lagi. Apapun bentuknya. Tapi dia nggak akan keluar lagi. Kalau ada masalah hati. Ya Makanya hati gembira obat yang manjur. Kenapa? Karena dari hatilah hormon-hormon dipengaruhi. Metabolisme dipengaruhi. Maka coba ya yang sudah lama ikut olah nafas, kok nggak sembuh-sembuh, sekarang bukan olah nafas. Ya, saatnya olah hati, olah pikir, olah rasa. ya Sambil berolah nafas. Tapi fokusnya bukan pada saturasi, pada pH, pada diet, makan ini. Fokusnya adalah happy life sama hati yang bersih. Ya Pada hati yang bersih modulnya apa? Inner healing, luka batin, ada si mahal itu. Kecuali yang grup baru belum diajarkan, ya tunggu atau enggak sabar, enggak apa-apa ya. Tapi saya akan post di grup yang yang, yang mengenai seluruh hilangnya sudah pos, ya dicoba disimak modul-modul itu. Ya, uh, hentikan kegiatan-kegiatan uh, WA grup yang hanya nambah-nambah informasi tapi enggak menyembuhkan. Gitu ya, Anda live grup aja banyak-banyak gitu ya. Kalau enggak mau se ekstrim itu ya sudah. Pokoknya pegang gadgetnya dibatasi aja jumlahnya, tenangkan pikiran. Ya, fokus untuk merawat diri. Merawat diri itu apa sih? Badan ini cuma casing, nggak usah pusing-pusing soal. Waduh, diet yang sama jelimet. Istilah saya, menurut saya, ya. jelimet, nyiksa badan lagi. Enggak <laughs> boleh makan jam segini, begini begitu gitu ya. Coba Anda lebih fokus ngerawat hati, ngerawat pikiran ya. Dicoba dulu ya. Nanti lihat responnya, lihat respon tubuh Anda, gimana keadaannya ya.